Jangan lupa tahu tuan, tuan ada apa-apa. Segera dulu nak no, ya, bi. Kalau nak keli, anda masih kita harus terusnya. Ada, ada apa sahing, ada apa sahing, ada apa sahing. Boleh ni, boleh ni. Iya. Boleh ni untuk awak. Aiyah. Boleh ni. Kamu kayu. Boleh ni ni boleh ni is Ya mau tengok benda la juga bijul asana sangat sakit artinya aku soge. sebenarnya juga aku nak panah. Adon, anak panah kena waktu sadoro tuh cuma tiga delapan doh. Anak panah gusur, anak panah berasa. Kalau gini gak aku parah aku itulah juga makan yang parah dia. Bila anak panah kena waktu ko? baiklah joko takik lagi. Pisau sukti panuh marajo seramu. Ale bergini jadi. Matilah juga aku tahu Ini boleh Aduh sakit jerih aku. Aduh. Meng rasa beratlah wei sini. Berat ni. Bunyi berado gua ni.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 ...kita mesti mestilah juga rakyat kepada ketua-tua kita... ...banggaja sama, dia nak cari pelanduk kita terus teruskan. Ikut mana-mana pun kita turut dia. Hmm, apa -apa lah. Rimah, tak apa-apa, lama kau rimang pun tak ada. Lucu napah pada naih rumahnya yes, semangat keterbaik dah. Kita masuk ke hotel lagi ni. Jangan minta lah, jangan berjumpa benda-benda guna kita. Gitu. Pengasuh hari ni, sudah lucu napah do pada naih rumahnya... Yes, ...semangat keterbaik. Saikolah kok pinatan.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 Jikalau tak dapatlah juga minum ais titik tentulah juga seramau selok peset tak sedar baju hujan kau ujiannya panas-panasnya panas Maka panas, se. seramau nak pergi lah juga tempat pengasuh abis kusina saya Oh pengasuh saya Tuan ku Pengasuh abis kusina woyah Tuan ku Abis sama ok Ma okay semacam dia, Mali tak suka main rabu Dia? Oh, yeah. Hari ni lah juga pengasuh Sain Wayo Sama Ambo hari ni pengasuh dagonyo. gonyo hmm, Biarlah tu lah kucing-kucing sangat Dada hutan ni nak cari Haidu Hanol tu Kalau jaman dah boleh pergi juga cari tempat kedak Allah Storing Haa ah, bingak bingk Temu air dalam hutan yang ah, gak bukan air sekongti Kalau tidak air sekongti, air pun sama Pengatur tiga orang Sangat wayos sama lah juga hari ni Tak ada jalan lah yang mahu nak periksa Gila cari air untuk anda cari mana tu itu? Di hujung sana pengatur Ada seputih kole kole apa? Tak silap kepada dia mahu masuk lutut kalau mula di situlah tempat kolam-kolam pulang naro Pergilah juga cari ayah Biasa air sama Dah Ambo hari ni Mereka bayi bayi mak carai Luahlah Kawasan kita gitu, nak kadi hmm, luah terluah pokai kayu ni Aku tengok kedalak lah Sumpah-sumpah si Tersebah tak ada kenyawa je tak Tersebah ni mana dah dah, dah. Airin e, dah ah, ni dia kole. leh. Hei, air jenis, haa. Lepas tu, nak ambik warna biar air ni. Ambil warna kita timbul lakduk ni, kita cakap nak ambik ngas tuan ni. Sama, suara samak, suara ku, suara murah sama untuk kalau tiapa hari kita basuh tak, kali ragu ni. Tengok, tengok air dari berumur tu. Tolonglah juga di amal ni dah ono angin dia de 3 orang. Bagavio. Bagana mai. Tabak orang tu kata ada tu hail boh. Hatu dah be yo. Ah tu lojola. Sul ko lojola. Tapi jerik nangilah juga orang 3 orang. Lojola. Gotio ma. All the side we all. Aku nampok, aku nampok lah. Oh besarlah gigi, dan besarlah Sudah kajau lah. Aku lah. Aku Ke Misalnya kalau nampok. Hah? dia misalnya. Ibu lah. Mereka tidak boleh. Tidak ada kosmetik nak misalnya. lu dia, kita menganggap dia Aiga. Di tempat kolam-kolam Siapa dia mau nih? Tulun lah juga di ambo ini. Bodiak. Ambo lah juga asal silot kalau mula... Ha. Jangan galak saik dengan dia bariak. Mau tak ada mano-mano. Ambo lah juga. Mana sio biasa. Ayolah juga se ambo jadi bunga. Kalau nak ambil ambo nak istri nawa bini, ambillah juga ambo dalam bunga ni jadi bunga tujuh kelopok dalam koler ni. Dia kata nama saya. Ibu dengar tadi suara Dia kata amulah hatumu lopok dia kata Muda ada orang yang mencintai Tidak ada orang yang mencintai Pada orang yang mencintai Haa haa Tidak mencintai Wah, ada cerit Dia dengar semula, sayy Dia dengar semula Ayah, lodoh, suara hatu Hatu ke Hei! Kalau pernah mau hatu Mau keluar hatu Juga ya, ayak mau dengan hatu Dapa dia? Nyatalah juga hari ini Amorlah juga buka tu eh Amorlah tuan petri yang mahu orang Anak ayuh ratu punya peranggi ayolah, orang tua setutah amor jadi bunga Ya kata lagu mana anak ni? Dia kata amorlah hatu ada ibu bapak dia kata Mula ada orang jamu dia kata Lagi ini takde amor jamu Amor nak makan... ...paloh yang sodok-sodok sudah -sodok. tu dah kerja lah Oh dia paloh yang sodok Awak yuk lah Aku buka palas tak cuma lain pada orang lain. Munduk gerak sikit. Pening <laughs> aku nak tengok. Aduh wala mun. Baik pandang nak aku gerak. Aduh wala mun. Mu, tobei bagi. Aduh kereta, adu tembak, adu kubuh raya, adu jamat, adu kalebah, adu gukah, adu lawa, adu kuat, adu tebat. Amma. Ha. Okey buka atu eh. Mu baik buat apa? Ambole juga. Tuan Petri, Maia Maura Anak Ayol lah juga Ratu, puyuh Perangi Kenapa dia ada kata, Abiyo? Dia kata, akulah Aku tumuh, letuk sedajah, dia kata Lalu ni dia kata, aku nak makan Paloran, nak tengok teh Letuk isyok lah Lagi, lagi, lagi, lagi Kau dulu? Ya Allah, Ratu lah Oh, banyak, jelek lidah, ye Ibu nampok mak, lidah dia mak Nampok! Bagaimana ke mana tengok dia Mula -mula jelek? Mula-mula dia jelek! Jelek Jelek Buat mak! Lidah Ibu nampok! Kalau nampok! Hah! Itu dia! Wee! Berakkan ni! Kini kita kena geli rayak pada ketua ikut kita menghajar selamu Sebab koler ni ada dah koler Air banyak tapi nak tunggu tak boleh Punya atur ada! <tuh> kita pergi rayak selalu, tiga macam